Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki di awal tahun 2021. Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing zodiak yang bertemu jodoh dan rezeki di awal tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama.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 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Nine of one ataupun 9 Tongkat. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana disini di sini dikategorikan seorang Libra akan bertemu jodoh dan mendapatkan rezeki di awal tahun 2021. Di sini digambarkan kepada seorang libra yang sedang single ia akan bertemu jodoh dan memiliki sebuah komitmen bersama pasangan untuk melangkarkan kaki ke jenjang yang lebih serius di awal tahun 2021 dan kepada seorang libra yang sudah berpasangan ia akan memiliki komitmen dan ia akan mendapatkan rezeki yaitu di dalam kategori keturunan dan kategori karir di dalam kehidupan yang dimana itu akan diprediksikan terjadi di awal tahun 2021 untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Libra yang sedang single ia akan bertemu seseorang wanita yang sudah dewasa dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang lebih serius kejenjang pernikahan di awal tahun 2021 dan jika kepada seorang yang sudah berpasangan ia akan bertemu jodoh dengan dukungan dari seorang pasangan, ia akan mendapatkan sebuah keturunan dan mendapatkan karir yang akan bagus di awal tahun 2021. dan untuk kartu kesimpulannya adalah "Well of Fortune". Secara umum, "Well of Fortune" itu diartikan roda perputaran hidup, roda kehidupan, dan roda kehidupan yang akan berubah. Dan jika kartu "Well of Fortune" kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini, menggambarkan... Roda perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang rima yang single Yang dimana ia akan mendapatkan seorang pasangan Dan mendapatkan rezeki di awal tahun 2021 Dan jika kepada seorang yang sudah berpasangan Roda perputaran hidup akan ia rasakan Dimana rezekinya akan meningkat Yang didukung oleh seorang pasangan Di dalam kategori mendapatkan keturunan Dan mendapatkan karir dan pekerjaan yang sangat bagus Serta meningkatkan rezekinya di awal tahun 2021 Dan untuk kartu zodiac yang kedua adalah Sriokwan ataupun tiga tongkat. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang dimana di sini digambarkan seorang Aris mendapatkan kategori seseorang yang bertemu jodoh dan rezeki di awal tahun. 2021 Di sini digambarkan kepada seorang Aris yang sedang single. Ia juga akan bertemu jodoh dan memiliki sebuah komitmen untuk kaki Ke jenjang yang lebih serius, ke jenjang pernikahan, dan ke jenjang hidup yang lebih bagus. Dan di sini digambarkan juga kepada seorang Aris di awal tahun 2021 ia akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan berdampak positif kepada rezeki dan keuangannya di awal tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Swords secara umum Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan seorang Aris akan bertemu jodoh dan bertemu pasangan yaitu disimbolkan dengan Queen of Swords. Yang dimana memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke yang lebih serius di awal tahun 2021, dan di sini juga seorang aris akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansialnya, yang dimana di sini didukung oleh seorang pasangan aris sendiri. Dan jika kartu ala kita gabungkan dengan sulit, yang kedua di sini menggambarkan... Kode perputaran hidup akan dirasakan oleh seorang Aries di awal tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aries akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, dan di sini seorang Aries akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang berdampak positif kepada kehidupan dan rezekinya di awal tahun 2021 dengan dukungan dari seorang pasangan. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah five of pentacle ataupun lima koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak domini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan bertemu pasangan dan rezeki di awal tahun 2021 di sini digambarkan kepada seorang gemini yang single ia akan bertemu pasangan yang dimana di sini pasangan itu ia akan cari sendiri dan ia akan mengusahakannya tanpa bantuan orang lain dan di disini rezeki yang akan ia dapatkan di awal tahun 2021 adalah Keuangannya akan meningkat serta finansialnya akan meningkat di awal tahun 2021. Namun di sini kepada seorang Gemini ia harus membutuhkan perjuangan keras untuk mendapatkan jodoh dan mendapatkan pasangan di awal tahun 2021 dan itu akan bisa mengwujudkan kehidupannya lebih bagus lagi. Dan untuk support energi ini adalah Queen of Pentacles. Secara umum, kwennel kontak itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Gemini yang single, ia butuh perjuangan keras, pengorbanan yang lebih keras untuk mendapatkan tambatan hati ataupun mendapatkan jodoh di awal tahun 2021. Dan untuk seorang Gemini yang sudah berpasangan, ia akan mendapatkan peningkatan keuangan yang dimana di sini didukung penuh oleh seorang pasangan Gemini sendiri. Dan jika kartu "Weldo" kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, roda perputaran hidup akan sangat terasa kepada seorang Gemini di awal tahun 2021, di mana seorang Gemini yang single akan mendapatkan pujaan hati ataupun tambatan hati di awal tahun 2021 dengan butuh perjuangan yang lebih keras. Dan untuk seorang Gemini yang sudah berpasangan roda perputaran kehidupan akan ia rasakan di mana di sini, kategori keuangannya akan meningkat yang didukung oleh seorang pasangan di awal tahun 2021 dan zodiak yang keempat adalah six of pentacles ataupun 6 koin Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer akan bertemu jodoh dan mendapatkan resti di awal tahun 2021. Di sini kepada seorang Cancer yang sedang single ia akan bertemu pasangan dengan bantuan seseorang ataupun dengan bantuan perantara seseorang. Di sini juga digambarkan bahwasanya dengan bantuan seseorang tersebut, seorang cancer akan bertemu pasangan bertemu jodoh dan memiliki komitmen untuk melakukan kaki ke jenjang yang lebih serius di awal tahun 2021. Dan di sini persegi yang akan didapatkan oleh seorang cancer yang sudah berpasangan, ialah di dalam kategori keuangan. Dan untuk support energinya adalah Pates of One Secara umum, peaks of one itu diaktikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan kepada seorang cancer yang belum berpasangan, ia akan bertemu pasangan bertemu jauh di awal tahun 2021 dengan pengantara seseorang yang dimana mana di sini ia akan memiliki komitmen untuk yang lebih serius yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah keturunan. Dan untuk seorang Cancer yang sudah berpasangan, ia akan mendapatkan rezeki di dalam kategori keuangan. Yang dimana di sini didukung dengan seorang Cancer akan suka berbagi kepada orang lain dan itu akan membuat pintu rezekinya terbuka. Yang dimana di sini tujuan seorang Cancer adalah untuk membahagiakan semua orang, membahagiakan keluarga, dan membahagiakan seorang anak Cancer sendiri. Dan jika kartu adalah well dan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Roda Perputaran Hidup akan sangat dirasakan oleh sewa Cancer yang sedang single, dan roda Perputaran Hidup akan sangat dirasakan oleh sewa Cancer yang sudah berpasangan di dalam kategori keuangan dan kehidupan. Baik, di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bertemu jodoh dan rezeki di awal tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Aris, yang ketiga Gemini, ke dan yang keempat adalah zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bertemu jodoh dan rezeki di awal tahun 2021. Semoga bermanfaat.